Hey, mau di squad Perkenalkan, gue mau desain. Di sini gue ingin berbagi sedikit cara membangun rumah minimalis keren. Pokoknya super keren dah. Game ini sebenarnya berjenis survival. jadi nggak cuma buat bangun rumah doang. Di sini lo bisa nyari makan sendiri. Dari bahan sendiri, belanja sendiri, pokoknya apa-apa serba sendiri. Life After adalah salah satu game baru dan netis berjenis survival resmi di dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebelumnya game ini menggunakan bahasa Chinese atau cina Game ini sendiri bisa dibilang sebagai salah satu game simulasi bertahan hidup. Oke, segini aja penjelasan singkat dari gua. Semoga lu bisa bangun apa yang lu pengen. Membuat seperti ini mudah kok ada seperti mencari bahannya yang sulit Orang-orang negara berflower mah harus bisa lah Masa kalah menengah tetangga Pokoknya kalau mau membuat sebuah rumah yang minimalis dan keren Lu harus persiapin dulu itu bareng ya dan lebih bagus Pertama-tama lu harus pergi ke kota controller Terus pilih manage di penur Dan start renovation dan videonya pastikan lu udah pada subscribe nih channel ini biar gak ketinggalan video terbarunya Tapi pin note di sebelah kanan ya